Halo guys, kalian pernah nggak menjumpai istilah ETA? Dan tahu nggak apa arti ETA itu sebetulnya? ETA sendiri merupakan singkatan dari Estimated Time Arrival, yang merupakan perkiraan ketibaan sebuah objek dari sebuah titik lokasi ke sebuah titik lokasi tujuannya. Fitur ini biasa ditemukan pada aplikasi ride hailing, navigasi, maupun ekspedisi. Ada tiga komponen yang diterapkan pada prediksi ETA. Yang pertama, routing. Routing menerapkan algoritma gistra di mana hubungan antar sebuah titik dengan titik lainnya terhubung oleh sebuah jalur. Yang kedua adalah traffic. Traffic merupakan berat yang dimiliki oleh tiap jalur yang menghubungkan dua titik tersebut. Yang ketiga adalah machine learning. Machine learning dilakukan untuk dapat memprediksi pola dari data historikal yang diberikan. Lalu pola tersebut akan digunakan untuk melakukan prediksi output terhadap data set input yang akan diberikan selanjutnya. Ada beberapa algoritma machine learning yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi ETA. Yang pertama ada gradient boost decision tree, lalu ada random forest, neural networks, dan juga KN learning. Semoga bermanfaat. Halo guys, kalian di sini pasti udah pernah pada pakai Grab, Gojek atau mungkin beli barang di e-commerce ya. Nah, kok bisa ya? Mereka itu tahu kapan kita akan nyampe ke tujuan atau kapan barang kita nyampe. Nah, caranya itu adalah pakai ETA guys. Apa sih itu ETA? ETA atau Estimated Time Arrival adalah estimasi waktu antara kapan kita request dan kapan request kita itu nyampe guys. Ada 3 unsur utama dari ETA. Yang pertama adalah routing guys. Routing itu adalah jalur antara start point kita sampai endpoint kita. Nah kan itu ada, ada banyak. Nanti akan dicari yang paling singkat guys. Yang kedua adalah traffic guys. Traffic itu adalah beban di setiap jalur atau routing. Seperti kemacetan atau mungkin jalan yang padat pada waktu-waktu tertentu gitu. Yang ketiga adalah machine learning guys. Yang nanti akan kita gunakan untuk prediksi ETA. Contoh algoritmanya adalah KNN learning, Random Forest, Neural Network, dan juga Gradient Boost Decision Tree. Oke okay, guys thank you semoga bermanfaat. Halo semua, aku mau ngobrolin tentang ETA prediction nih. Um, kalian pasti pernah kan ya pakai Gojek, Waze atau si cepat. Pernah nggak sih mikir gimana mereka bisa tahu perkiraan mereka atau kita sampai ke lokasi? Nah, mereka itu pakai teknik yang namanya ETA. ETA itu apa sih? ETA itu singkatan dari Estimated Time Arrival. Perkiraan waktu tiba sebuah objek dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Ada tiga komponen penting nih dalam ETA. Yang pertama, routing, di mana memilih jalur dengan weight and dari titik awal ke titik tujuan. Yang kedua, ada traffic. Ini adalah white di jalur tadi seperti tingkat kemacetan. Yang ketiga, ada machine learning. Ini adalah metode untuk prediksi APA dengan data baru. Nah, ada beberapa algoritma yang dapat digunakan, seperti KNN, FGBoost, LJVM, dan neural network. Nah, gimana? Udah ngerti kan ya ATA itu apa? Senang grabku udah dateng, nih. Pergi dulu ya. Bye!